Heboh. Ini sifat asli Agnes Mo saat bertemu seseorang yang tidak dikenal. Laman media sosial tengah viral dengan beredarnya video Agnes Mo saat berinteraksi dengan seorang pengemudi ojek online. Momen itu bermula ketika salah seorang pengemudi ojek online tengah direkam oleh temannya. Lelaki yang mengenakan jaket hijau itu tak menyadari ada Agnes Mo di belakangnya. Pengemudi ojek online tersebut pun terkejut melihat sosok yang berada di belakangnya. Agnes Mo yang menyadari hal tersebut pun langsung melambaikan tangan dan tersenyum. Tak ingin kehilangan kesempatan langka, pengemudi ojek online tersebut pun menghampiri pelantun lagu Matahariku. Mengejutkannya, Agnes mau mempersilahkan pengemudi ojek online tersebut untuk duduk bersamanya. Boleh Boleh dong. Pengemudi ojek online tersebut juga sempat meminta Agnes mau bersalaman dengannya yang langsung ditanggapi. Video yang menampilkan keramahan Agnes maupun kembali viral dan langsung dibanjiri pujian. Katenggal tinggal walaupun berbeda-beda tapi Kita beda ras, beda warna kulit, suku beda, ras beda, tapi kultur beda, culturenya. We're all Indonesians